wah parah sih ini mode paling lama sepanjang sejarah free fire cuy SISU TUBE Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yo what's up guys Balik lagi dengan gua Adi SISU Di bocoran update terbaru game Free Fire Battleground Oke okay. Oke pada kesempatan kali ini cuy, gua mau mereview dan membahas mengenai mode terbaru yang akan rilis di game Free Fire Battleground Dan nama mode terbaru ini adalah Convoy Crunch Waduh, di game Free Fire ada mode Convoy gak tuh? Garena, kreatif Oke, kita langsung saja menuju ke in-game nya, Skui. Oke, kita udah masuk ke in game-nya nih, cuy. Untuk tampilan senjatanya kayak gitu ya. Jadi, cara bermain di mode Convoy Crunch ini, kalau kalian di tim merah, misi atau tugas kalian adalah menghambat atau mencegah tim biru untuk menjalankan mobil monster ini dengan cara kalian kill musuh yang ada pada lingkaran di sekitar mobil monster tersebut. Untuk menghambat jalannya mobil monster ke tempat checkpoint atau garis finish dan kalian juga bisa membuat mobil monster itu mogok atau rusak dengan cara kalian tembakin mobil monster itu sampai rusak atau sampai darah mobil monster tersebut itu habis itu bisa menghambat mobil monster tersebut dalam waktu yang cukup lama lah dan kalau kalian perhatikan di sini juga tertera poin untuk tim biru dan poin untuk tim merah jika kalian berada di tim merah. Cara mendapatkan poinnya itu dengan cara mengekil musuh cuy Jadi di mode Convoy Crunch ini dibutuhkan kerja sama tim ya Enak banget nih kalau main bareng temen atau guild sendiri Jadi kompak cuy Terus saat kalian berada di tim merah Kalian juga bisa membuat mobil monster ini itu jalannya mundur cuy dengan cara tim kalian atau salah satu dari tim kalian berada di dalam lingkaran biru ini Kalau misalkan tidak ada satupun player tim biru yang berada di dalam lingkaran ini Salah satu player dari tim kalian saja cukup atau bisa menggerakkan mobil monster ini untuk jalan mundur sendirian cuy Ini juga bisa membuat jalannya mobil monster dan mencegah tim biru memenangkan ronde atau match pertama dan ketika match pertama sudah selesai, akan ada pergantian tim Yang tadinya kalian berada di tim merah, di match atau ronde selanjutnya kalian akan berada di tim biru Jadi gantian cuy Dan jika poin tim kalian lebih besar dibandingkan tim poin biru Dan mobil monster tersebut belum sampai juga di garis finish atau garis checkpoint yang terakhir Maka tim kalian akan menjadi pemenangnya cuy Nah, kalau kalian berada di tim biru Tugas atau misi kalian adalah menjaga dan menjalankan mobil monster tersebut Sampai ke checkpoint yang terakhir atau garis finish dan cara menjalankan mobil monsternya itu Tim kalian harus berada di dalam lingkaran biru di sekitar mobil monster tersebut cuy Bisa juga salah satu player saja yang berada dalam lingkaran itu juga bisa Dan kalau kalian berada di tim biru gua saranin kalian membagi tugas dengan teman satu tim kalian Atau teman mabar kalian Jadi misalkan dua orang jalanin mobil monsternya Terus yang dua orang lagi bertugas sebagai pemancing musuh agar tidak mengganggu dua orang yang sedang menjalankan mobil monsternya Atau bisa juga yang dua player bertugas untuk rusuh atau barbar ngekil-ngekil musuh gitu cuy Yang mencoba menghambat jalannya mobil monster tersebut Jika tim kalian berhasil membawa mobil monster tersebut ke garis checkpoint yang terakhir atau garis finish, maka tim kalian akan menjadi pemenang di mode Convoy Crunch ini. Jika poinnya 2-0 ya, kalau semisalkan poinnya seri ya kan, satu satu gitu, akan ada match berikutnya lagi untuk menentukan siapa pemenangnya. Waduh sih... Kalau misalkan tim biru dan tim merah sama-sama ngerti cara mainnya dan kompak juga ya kan, maka akan lama banget nih mode selesainya cuy. Parah sih. Ini mode paling lama sepanjang sejarah Free Fire nih cuy. Waduh, waduh waduh. Ada-ada aja si Garena ini aduh.